Halo guys, assalamualaikum selamat pagi semuanya. Nih Hama. Kali ini saya akan bermain cincin Beranak Ya apa itu cincin beranak Cincin beranak Ya seperti mak sulah. Tidak saya ingin dimasukkan, saya masukkan sini. Masukkan. Masih ada, guys. Belum masih ada. <laughs> Saya masukkan lagi. Masih ada, guys. Kita kembalikan lagi ya. Ini ada saya kembalikan lagi, dan jika saya masukkan ke sini, jika saya masukkan ke sini, maka yang terjadi adalah beranak atau berapa anaknya, itu dua tiga, saya ambil satu, kita ke sini. Dua, saya taruh di sini. Tiga, saya taruh mana ya? sini aja. Tiga, <tuh -tuh> Kewan, guys, saya taruh sini empat. Oke. saya aja 4, 1 5 3, 2, 2, 3, 4, 5 Tidak ada guys <laughs> oke, terima kasih sudah menonton video youtube saya tetap dukung di channel saya CRS Magic lupa like, comment, dan subscribe. Okay. Oleh karena itu saya terbar terima kasih atas pada semua teman-teman yang ada di mana saja yang telah mendukung channel saya. Oke, okay. Good luck, Miham.